Hai semua kita kembali lagi video kali ini kita akan bahas tentang jadwal pertandingan Liga Eropa beserta daftar top skor dan top assist sementara di musim ini berikut jadwal pertandingan Liga Eropa leg pertama Jumat 12 Mei 2023 AS Roma versus Bayer Leverkusen jam 0200 waktu Indonesia Barat live di Champion TV dan Moji TV. Selanjutnya Juventus versus Sevilla jam 0200 waktu Indonesia Barat live di Champion TV dan Moji TV. Berikut daftar top skor sementara Liga Eropa 2022-2023. Marcus Rashford dan Victor Boniface sama-sama mengoleksi 6 gol. Santiago Jimenez, dengan koleksi 5 gol. Victor Oliveira, Wisam Ben Robin Knoche, Angel Di Maria, Lorenzo Pellegrini, dan Paulo Dybala, sama-sama mengemas 4 gol. Berikut, daftar top assist sementara Liga Eropa, 2022-2023. Anastasios Bakasetas, Evander, Lav Lapousin, Lorenzo Pellegrini, Teddy Teuma, 4 assist. Tami Abraham, Bruno Fernandes, Ludovic Blas, Rossi, Cody Gakpo, 3 asis. Berikutnya, jadwal pertandingan semifinal leg kedua Liga Eropa, tanggal 19 Mei 2023. Sevilla versus Juventus, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di Champion TV, dan Moji TV. Bayer Leverkusen versus AS Roma, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di Champion TV, dan Moji TV. Itulah jadwal pertandingan Liga Eropa musim ini. Dukung terus channel ini, agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar jadwal pertandingan dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton video ini.